Sahabat dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam Bedilah berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Jayadivol Kediri Jawa Timur. Oke Sahabat Bedilah dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sahabat Bedilah dan kali ini saya akan mengulas senapan angin secara full set yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 AK47 hitam biru plus manometer. Nah jadi seperti ini ya Sahabat Bedilah jika dipadukan dengan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 2 mm yang mampu menampung tekanan angin hingga luar biasa besar ya sahabat bediler nah kemudian untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem dua cara ya sahabat bediler jadi bisa digunjukan ke tanah dan bisa menggunakan pompa PCP khusus ya sahabat bediler nah untuk pengisian anginnya ini bisa menampung angin yang sangat banyak yaitu bisa mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI dan untuk uji power yang dihasilkannya pun juga luar biasa mantap yaitu bisa mencapai di angka 1100 FPS nah ini pun juga sudah dilengkapi dengan visir ataupun bidikan manual ya sahabat bediler jadi sahabat bediler bisa menggunakan bidikan manual ataupun bisa menambahkan dengan aksesoris teleskop tambahan ya sahabat bediler nah untuk visirnya pun juga bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan jarak akurat hingga mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler nah untuk visirnya ini terletak di bagian ujung laras dan di bagian depan chamber ya sahabat berdiri jadi berhubung ini saya padukan dengan teleskop maka untuk visir yang di depan chamber ini saya lepas ya sahabat berdiri sehingga bisa dipasangkan mounting dari teleskopnya ya sahabat dealer. nah kemudian untuk Grendel dari senapan angin ini pun terbuat dari bahan baja pilihan yang menggunakan sistem putar tarik hingga 5 tarikan jadi eh, ini semakin banyaknya tarikan dari Grendel senapan ini maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat berdiri Oke okay, kita lanjut ke bagian popor senapan angin Nah oke okay, lanjut untuk bagian popor dari senapan angin ini terbuat dari bahan kayu Mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan yaitu teksturnya sangat lembut, kuat dan juga kokoh ya sahabat bidra jadi untuk variasi dari popor ini berwarna hitam biru ya sahabat bidra dengan desain yang sangat elegan dan minimalis oke kita lanjut bahas ke teleskopnya nah kali ini saya memadukan dengan teleskop tambahan yaitu ada teleskop gamo dengan ukuran 39x40 jadi teleskop ini sangat membantu sahabat bidra dalam membidik jarak jauh hingga mencapai 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bedilan Kemudian ini pun juga sudah dilengkapi Dengan lampu reticle Di dalam lensa ya sahabat bediler Sehingga untuk teleskop ini pun Sangat cocok sekali digunakan Untuk berburu di waktu sore Maupun malam hari ya sahabat bediler Nah terus yang terakhir untuk Teleskop ini pun juga sangat cocok Digunakan di berbagai jenis senapan angin Mulai dari subgejlup Dan juga PCP ya sahabat bediler Oke sahabat bediler untuk Harga dari senapan angin ini Dibanderol dengan harga yang sangat Terjangkau dan sangat murah Yaitu dibantu dengan harga 2 jutaan aja Sahabat Bedir sudah mendapatkan Senapan angin gejluk big game terbaik di seluruh Indonesia Versi dari Jaya Air Nah untuk harga secara Full setnya nantinya bisa Langsung saja ditanyakan ke Admin Jaya Airi ya sahabat bediler Nah dengan harga segitu pun Sahabat bediler sudah mendapatkan beberapa Bonus perlengkapan seperti Peredam standar, tali sandang Kemudian ada spare part dan dan tentunya juga sudah dilengkapi dengan STKS ya sahabat beda jadi sahabat beda tidak perlu lagi takut ataupun ragu untuk membeli senapan angin karena senapan angin ini sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin yang sehingga akan lebih aman dan terjamin ya sahabat beda Oke sahabat Bedir kali ini saya juga akan bagi-bagi kabar gembira buat sahabat Bedir di seluruh Indonesia karena dari kami sedang mengadakan promo tas sandang senapan angin jadi seperti ini ya sahabat Bedir untuk tampilan tas sandang senapan anginnya nah bagi sahabat Bedir yang berminat membeli tas sandang senapan angin ini secara terpisah ataupun secara full set bisa langsung order sekarang juga di admin jaya Arrival. nah yang bagi kalian yang berminat nantinya akan mendapatkan potongan harga sebesar rp ribu rupiah. sahabat bener sudah mendapatkan tas sandang senapan angin dengan tampilan yang elegan pastinya dengan bahan yang super super premium ya sahabat bener oke sahabat bener langsung saja order sekarang juga karena dari kami stoknya pun juga sangat terbatas, maka dari itu buruan order sekarang juga sebelum kalian kehabisan stok ya sahabat bediler, oke sahabat bediler mungkin itu saja untuk informasi yang bisa saya sampaikan mengenai promo dan spesifikasi full set dari senapan angin gejruk yang lagi ready stock di Jaya Airiful, nah bagi sahabat bediler yang berminat membeli senapan angin ini secara full set, langsung saja order sekarang juga di admin Jaya Airiful oke sahabat bediler seperti biasa untuk